Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mancing lagi guys Barang si gali juga sama kameramen Ahim Jadi pokoknya ikuti terus guys keseruan saya Sama mereka Terima kasih juga buat kalian yang sudah like Komen dan subscribe juga. Pokoknya, thanks banget buat kalian yang sudah nonton atau yang selalu pantau channelnya Howie Indonesia. Oke, okay, guys, ikutin terus ya, guys. Nah, guys, kalau saya ngumpan biasanya sama anak-anak itu pakai ini, apa namanya? Ini jangkrik ya, iya iya <tuh>, Tuh, ada itu siapa sih, kali itu tukang ganggu Besi. <tuh> si kali itu gak ganggu banyak banyak banget bagaimana? apa sih? Guys <laughs> <laughs> <laughs> yes, dapat guys ikan petok, nah lumayan kan? Oke okay, guys, oh, mantap. Dapat lagi guys satu guys. Hmm. Hmm. si pari kenapa sih dapat kok enggak? Hmm. Hmm. Oke okay, guys barusan saya mancing dari sana juga. Oke okay, guys barusan saya mancing dari sana dapat dua ikan. Uh, Sebenarnya ikannya yakin banyak banyak banget guys di sini ya. Uh, dikarenakan apa ya? Pokoknya saya duduk di sana ikannya pada lari ke sini semua. Saya duduk di sini ikannya pada lari ke sana semua lihat. Kalau saya jom, kalian bisa lihat di sana lihat. Akhirnya itu semua pada tuh ikannya semua pada bermunculan tuh lihat ya. sana itu. Tuh kalian lihat kayak ikan di sana itu ikan semua loh guys ya di sana tuh lihat sana tuh lihat ikannya cuman ini itu sebenarnya kuncinya kita harus agak bertahan lama sih di sini lihat guys guys ada penampakan guys, di sana guys ada penampakan setan setan Lihat ada sehatan Tuh guys, <laughs> lihat setan guys <laughs> Tuh lihat lagi guys mukek lu itu lo Tolong dikondisikan Oke okay guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton channelnya awis Indonesia. <laughs> Next time sampai bye-bye.